Halo gini, Mbak ada kuman yang berani Deketin Rara di sekolah Aman Sedia payung sebelum hujan Perasaan di luar gak hujan Lera Oh, ini Ini Anak-anak, sekarang ini sedang ada perubahan cuaca dan banyak kuman-kuman yang bisa membuat kita sakit. Ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Gitu kata buku-bu. Gak gitu juga caranya kalau mau lancuman, Ra. Kalau mau bersih dan terlindungi dari kuman, mendebaknya ini deh. Ini wangi kasturi, Ra. Kasturi. Kasturi ini wangi kesukaan Rasulullah. Oh. Cara mandi dulu. Eh. Hmm. Bu. Ssh. Huh. Hmm, bersih. Rak, marah. Kalau nari terus nanti telat loh ke sekolahnya. <tuh> Bener kan? Makanya dia life boy sebelum kena kuman Ra. <tuh> Boom, boom, boom, boom.